enek menek, mas udah ada pacarnya kok tetap aja cacatan sama mantan mas. ya nah, mantan tuh sebagai motivasi kesalahan kita yang dulu, makanya dia jadi mantan. jadi kita perlu remedial untuk belajar menjadi yang lebih baik lagi.